Masih ingat teman-teman, kalau bangun tidur baca doanya apa? Langsung aja, alhamdulillahillahi ah Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dua orang. Di Al-Bukhari nomor hadis 181 yang meriwayatkan dua orang, satu Mu'adz bin Jabal yang kedua Jundub bin Junadah. Kalau pengen dilengkapi buka Abu Dawud nomor hadis 1367 yang meriwayatkan Ibnu Abbas karena Nabi s.a.w. iza stekadho minnaumihi fa jalasa adalah Nabi s.a.w. jika bangun dari tidurnya tidak langsung berinteraksi dulu duduk sebentar dulu dulu ini cara kesehatan bagus famasahabiyadihi min asari naumihi maka beliau melihat tangan terbaiknya tangan bersihnya untuk menghapus bekas kantuknya ini jangan langsung baca doa hilangkan dulu kantuknya ini baru bangun udah baca doa memang bangun setengah tiga begitu sadar jam lima